Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Hari ini gue bakal lanjutin buat ngebahas video-video penampakan terseram dari Reddit part 2. So, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah. Langsung aja kita mulai videonya. Video yang pertama ini sempat heboh beberapa waktu yang lalu di Reddit, di mana ada sekelompok orang yang lagi camping di sebuah gunung. Di situ tuh banyak banget orang dan kayaknya mereka itu lagi enjoy menikmati kebersamaannya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video kedengeran ada teriakan suara cewek dari kejauhan dan orang yang megang kamera ini manggil-manggil nama Alexis. Alexis. Have you ever seen Avatar The Last Airbender? Look at those chicken and biscuits you got- <laughs> Who the heck put more stuff on the fire, cause this looks really good. I did. Wait, what? Wait, what? put on that Oh, oh my. What? Did you hear something? What? It's one of All right. um, even been 10 minutes Um can a couple of people just come with me just to make sure we're good? Yes. I don't can get more. Alexis. No, Devin, I don't think she's in. Alexis? Alexis. Alexis? <laughs> Alexis. see it very well. Yeah. What the fuck is that? Okay. Shit. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Okay, be careful. Oh God, oh God. Okay. Okay. okay. muncul sesosok makhluk yang penampakannya tuh aneh banget. Sama sekali gue belum pernah lihat sebelumnya. Kayak ada manusia, gak pakai baju, berjalan merangkak, dan kalau kalian perhatiin baik-baik, tangannya itu ada empat guys. Penampakannya itu kerekam cepat banget karena kayaknya kameranya tuh bener-bener nggak -bener stabil. Dan sulit banget buat ngeliat sosok yang tadi kalau videonya itu nggak di slow-mo. Dan beberapa detik setelah sosok yang tadi itu sempat kerekam di kamera Orang yang megang kamera ini tuh langsung jatuh ke tanah guys Sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang video ini Tapi kalau gue lihat dari sosoknya itu kayak real banget ya guys Kalau misalkan sosok yang tadi itu adalah orang biasa Terus ditambahin dua tangan palsu misalkan Tapi yang tadi itu kayak ngeblend aja gitu Sama sekali nggak ada yang aneh Kayak real men Bahkan muncul juga teori-teori yang bilang Sosok yang tadi itu adalah orang yang kena radiasi nuklir tapi gimana nih menurut kalian? So ada seorang pengguna Reddit di mana doi itu cerita kalau setiap kali doi mudik pulang ke rumah orang tuanya, doi itu nggak pernah ngerasa tenang, selalu ngerasa cemas dan kayak panik gitu guys. Seolah kayak ada yang ngawasin doi di dalam rumah itu. Nggak jarang juga doi itu ngedengar kayak ada suara-suara aneh. Dan ada suara-suara pintu yang diketuk yang sumbernya itu seringkali dari basement rumahnya. Sampai suatu hari pas Doi lagi main sama anjingnya dan Doi lagi ngevideoin tingkah lucu anjingnya, tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera. Pintu yang mengarah ke basement rumahnya tiba-tiba bisa bergetar sendiri, seolah kayak ada orang yang mencoba untuk ngebuka pintu itu dari sisi satunya. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, ketika pintunya dibuka, di situ sama sekali nggak ada orang, nggak ada siapapun, dan pengguna Reddit ini juga bilang kalau pas video itu diambil, doa itu lagi sendirian di dalam rumah itu. So, kira-kira nih, apa yang bisa nyebabin pintu basement pengguna Reddit ini bergetar kayak yang tadi? Video yang ketiga ini nggak sengaja kerekam oleh pengguna Reddit ketika doi lagi jalan malam-malam. Tiba-tiba, pas doi lagi jalan di trotoar, doi tuh ngelihat kayak ada yang terbang di kejauhan. Karena doi ngerasa objeknya itu aneh banget, jadi doi buru-buru buat ngambil handphonenya dan mulai ngerekam Jelas banget ya, di video yang tadi itu ada sebuah objek berwarna hitam yang kayak terbang mendekat ke arah sebuah struktur bangunan yang gua juga nggak ngerti itu bangunan apa. Orang yang ngerekam video ini itu sama sekali nggak ngeklaim kalau yang tadi udah ada penampakan setan, alien, orang, atau mungkin cuman kantong kresek. Karena Doi sendiri juga nggak tahu pasti yang tadi itu apa. Tapi kalau gua zoom sosok yang tadi dan gua perhatiin baik-baik siluetnya, sosoknya itu mirip kayak orang. Iya gak sih? Ya walaupun bisa aja yang tadi itu cuma benda-benda yang dipakai buat konstruksi bangunan. Karena kalian bisa lihat sendiri ya, di dekat objek yang tadi, disitu ada sebuah kren yang biasa dipakai buat proyek bangunan besar. Tapi nih, kalau misalkan yang tadi itu cuma besi atau beton yang dipakai buat proyek bangunan, kok siluatnya itu bisa mirip banget kayak orang ya? Anak Misterius. Video yang berikutnya ini diambil di Rocky Mountain, Colorado, di Amerika Serikat. Jadi ada sebuah keluarga yang lagi traveling ke situ, lagi jalan-jalan. Dan seperti biasa ya, orang liburan pastinya foto-foto. Awalnya mereka semua tuh sama sekali ngerasa gak ada yang aneh. Tapi abis mereka pulang liburan di situ, anak perempuan dari keluarga ini tuh baru sadar kalau pas doi ngefotoin bapaknya, ada yang aneh. Yes, yang barusan itu emang bukan foto, tapi video. Video yang barusan itu adalah video dari live foto yang diambil di iPhone. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, di iPhone itu ada fitur live foto. Jadi kalau misalkan dinyalain dan kalian ngefoto, otomatis bakal kerekam video pendek sekitar satu setengah detik bersamaan dengan diambilnya foto itu. Jadi selain dapat file foto, juga ada video berdurasi sekitar satu setengah detik. Nah, videonya itu yang barusan kalian tonton. Kalau kita perhatiin di video itu ada seorang anak yang kayak ngedap-ngedap di belakang bapak ini. Padahal anak perempuan keluarga ini tuh sama sekali nggak ngelihat ada orang di sekitar situ pas doi lagi ngefotoin Dan mereka semua juga nggak tahu itu siapa. Karena perasaan pas mereka ada di situ, sama sekali nggak ada orang lain selain keluarga mereka. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik ya, tinggi rumputnya itu pendek banget guys. Cuman sekitar sebetis bapak ini, dan sosok orang yang berdiri di belakang ilalang itu pastinya juga pendek banget Mungkin cuma sekitar 50 cm ya Dan ada satu lagi yang lebih aneh Pas fotonya dilihat, ternyata di foto itu nggak ada sosok ini guys Jadi cuma muncul di video live foto iPhone-nya aja Terus sosok yang tadi itu apaan dong? You So video yang terakhir kali ini itu menurut gue creepy banget guys. So ini pertama kalinya ya gue ngebahas penampakan yang terekam kamera zoom. Yes, aplikasi zoom. Aplikasi yang naik daun banget sejak pandemi ini. Jadi video ini merupakan rekaman dari seorang guru yang lagi ngajar ke murid-muridnya lewat zoom. Ya sama kayak di Indonesia lah ya, sekolah online. Tapi di tengah-tengah video ada yang aneh guys. Allah. Saya sendiri, saya dengan saya sendiri. Saya sendiri, saya sendiri. Saya sendiri, saya di Saya sendiri, saya sendiri. Saya sendiri, saya sendiri. Saya sendiri, saya sendiri. Saya sendiri, saya sendiri. Saya sendiri, saya Sebelum kepala yang tadi itu nongol, udah berkali-kali ada bayangan yang kayak mondar mandir di belakang bapak ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, bapak ini tuh sempat noleh ke belakang dan ngarahin kamera webcamnya. Buat ngasih lihat kalau di situ ada apa-apa. Padahal muridnya tuh sadar kalau di belakang bapak itu tuh ada yang aneh. Yes, emang bisa aja sih yang tadi itu cuman anaknya bapak ini atau mungkin keluarganya yang lagi iseng. Tapi menurut gua kayaknya nggak deh. Mukanya tuh creepy banget guys. Dan kalau konten yang ini adalah konten settingan, menurut gue aneh banget kalau bikin konten kayak begini tuh di Zoom. Gua rasa Zoom itu bukan platform yang tepat buat bikin konten-konten horror settingan. Nggak wajar aja sih menurut gue. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah penampakan yang tadi itu real atau cuma settingan? Oke okay guys, dan untuk video kali ini, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Whee! <whistles>